Eliza Maria Bellina Bambu, lebih dikenal dengan Meriam Bellina, seorang aktris senior berdarah Belanda dan Sunda, yang lahir pada tanggal 10 April tahun 1965 di Bandung Jawa Barat, bermain di film pertamanya pada tahun 1981 yang berjudul Perawan-Perawan. Popularitasnya melambung setelah bermain di film catatan Siboy di tahun 1987, Meriam Belina adalah aktris termuda kedua sepanjang sejarah perfilman Indonesia yang memenangkan piala citra kategori pemeran utama wanita terbaik di tahun 1984 pada usia 19 tahun dalam film Cinta di Balik Noda.